والنار لأهل الزيو الضلال الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا يقابلون أوامره بالانتثال ولا يستجيبون الدعي الله في رمضان ولا شوال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السري في سائر الاسماء والصفات ربي علما ورزقني أحما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغضة من لساني يقفه قولي وشدد لساني Wahdi qalbi bhihqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lma al wa min wa Amma baat para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indo PBT Banyu Giri atau Zantrios Banyu Giri juga IMO Banyu Giri atau yang melalui dua meter band 103, 14103. Atau 14.803 Juga 14.814 Atau 14.393 Atau juga yang melalui rpo radio lainnya Yang melalui Radio-Radio FM, al FM 1, al FM 2 juga yang melalui studio DFM, Permata FM, Banyuki DFM, atau yang melalui loudspeaker, loudspeaker pengeras pengeras suara, yang melalui sound sound system, sound sound aktif, melalui big sound, atau yang melalui konferensi telepon, juga yang melalui media lainnya. Yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, azati para tokoh, para sepo. Agak dimin gambar lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian banyak dion. Kita bersama ngaturan kenciran fatihah. Sallallahu alaihi wasallam serang setuju keluarga keluarga serang sahabat sahabat beliau raji raji epon putera putera turunan epon keluarga telem epon para tabiin wan tabiin para nabi para utusan para wali para imam imam mujtahidin para ulama para sufia pengarang pengarang ilmu ilmu syariah guru betan, guru bertanya guru setujuan guru no guru data sakti Bengespo, bengespo laki maupun bini, lepelah lepelah tetangke bang sejema, cakap-cakap, cakap kenalan-kenalan, meret-meret santri-santri yang berada beristajah. Orang-orang yang suka bayar fokus dapatan ulistajah, orang-orang yang suka datolah orang yang sepan tidak dapatan ulistajah. Orang yang suka tawasul lembatan ulistajah, seorang orang yang kanjaran kepada fokus dan dapatan ulistajah, orang Manusia je umat Islam, lelaki maupun bini. Malam atas setajahnya sebarang tu situ sana. Sebab tak ada benda Selamat dari syaksan Allah. Deterang ahli surkastengkih. Kengingi den Allah kenging syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatipun para ulama para ulia para syuhada para rasulin para guru para pengecep Ben malamantar kenging inga barokah barokah pun saged seput Petan guru stage serana foto-foto petan guru stage keluarga petan guru stage santri-santri petan guru stage jemaah petan guru stage Orang-orang yang saya tawasul ke dalam bantuan kudistajah. Sangat terlalu kencuran ke fokusan ke apa yang kudistajah. Orang-orang yang saya kembali fokus ke apa yang kudistajah. Muka-muka senantiasa mendapatkan Keridu'an serang pengampunan Ibn Allah SWT Bermater Mendapatkan kelampuan serang belas Kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan Perlindungan, bimbingan, ma'unah Inayah Kifayah dari ayat-ayat yang ayah Himayah pun Allah Mendapatkan barokah barokah pun pengajian, barokah barokah pun kebaktian, barokah barokah pun bulan Ramadan, barokah barokah pun puasaan, barokah barokah pun amalan amalan Ramadan barokah para ulama, barokah Para uliak, barokah para syuhada, barokah para solihin, barokah para guru para bangsopo. Al-Mata Dari Parana Tambah Baraka Umar Baraka Ilmu Baraka Aratana Baraka Recikia Baraka Aban Baraka Anak Potoh Baraka Keluarga Baraka Santai Santai Baraka Jemaah Baraka Jamiah Baraka Seta Juga Nikmatan kenikmatna, Ben malamater Dari Kalamban Baraka Baraka Baraka Juga Dari Parana Yang tambahan topik serah hidayah ibuhan Allah Subhanahuwataala di jalan-jalan ibuhan Baitul Qur'an Allah beraneka cemburan, cemburan, kekompiran, kekompiran, kebungaan, kebungaan, kebahagiaan, kebahagiaan tuntun akhirat. Bukan berbalang kesusahan, kesusahan, kesempakan, kesempakan, keserubekan, keserubekan, keselakuan keselekuan. Bukan terpukat majerat tangkal abain kampung. Beruntung tangku ya orang ibuhan tu lalu belajar potang bawah tangan. Kamu kaya pernah jumpa rezeki na? Oleh rezeki sehalal sembarika. Kamu kaya pernah khusnul khairimah? Pernah nancang umur lama tak? Kalau benda kanabina Allah. Nancang umur itu menjunjung tinggi hukuman Allah. Pernah sehat, beres, selamat, aman dijajapan, musibah daripada bencana, daripada petaka. Selamat dari petena-petena, selamat dari kedaulian orang kedaulian, dari tinggi orang yang setinggi. Jadi dari telaburan tilab palanya naslanya lagang kada syagangu eh selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran, kemiskinan selamat dari kelina ate godor ate pateng ate kering ate gering ate lawan ate maten ate eh benar kuat iman kuat islam bisa memperjuangkan agama Allah di dalam dalam pan dalam pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa nersaki perjuangan-perjuangan itu -perjuangan para ulama, bisa hati jalan, hati sebab, hati perantara agak aku Islam berumat Islam, jangan Islam berumat Islam. Mendengar Islam berumat Islam. Anda pernah nak tambahin ilmu si banyak semanfaat si Barokah. Perkataan kajen kalau berkenang pangkerja baik cita kita n sukses susahan. Pernah terkabul pernyoanan pernyoan. Allah hadi Walakuli niyatin salihat wala niyatil qabul wa tamamikul risul wa laylikul ma'mul bihaqi syaitin al-rasulul habibina batul sallallahu alaihi wasallam lahumul Al-Fadiah Al Para pemirsa, para mitra pengajian Banjogiri on yang dimuliakan Allah Subhanahu Alhamdulillah, di dalam bulan Ramadan kita bisa nambahin atau nging ngain ilmu. Kang koe tetti pa kana ateh. Rejekin ateh ilmu. Namun ada tenka kadang-kadang keding, ada ni kadang-kadang kajal, ada ni kan ibarat bumi, benda bumi sesubur si benda bumi sekajal, si pengajian kan temanang kajen. Serabu, kapi, ocenin ke kapi Baik atas serapan Kelih, serapan buli Serapan Kajal Seramin Seramin ke kapi Sekajal atau sesubur Sebenarnya atas Seramin ke kapi Cuma se bisa ngala manfaat kalaben ocen namung ate ateh tak kali ate se subur ate se tak kajel mentepak ate se kajel tegal ayo jenin bumi gadisa tak kelim tembu Ikatnya mana bumi kajel, bumi si tak subur, mana lebih tepat dekat bumi si subur, kalau bangsa sebab ocen tembu kampung khan kampung khan sena pasal, sena sena begitupun pengajian, mohon edream bab orang yang si tepat ada tak keli tak buli Tak gajel maka faqal tumbu ilmu ka itu aropah pengamalan pengamalan faqal tumbu ilmu ka aropah kelakuan-kelakuan sebagai Implementasi dari Elmun, shalawatulaihi kandhi. Daripada kankui tak makin lihat teh. Ini kerdi antaranya sepasan si Nabi Allah Taala, ewajib ki sebulan Ramadhan kankui abwasa. Di pasaan kento. Dalam rangka Tak ma khali Tak ma kajal Tak ma buli Dekat atas Tak ma matah Dekat atas Ma nabi pas ni apasah sekali Nika keli keli keli dibuli khali Di buli na matah pas yang di dalam setong hadis saya terang kini kitab Tambihul Muhtarrin halaman 130 Rasulullah matbu la tumitul qalba bittami wasyarab ce pamate ate je kala ben ka ben enuman wa inal qalba kazra'i ia ya mahu itu jika kasur alaihilma. Atteri ben bad naben mentamenan, mentamenan ni pekal perkal matamun terlalu banyak aing Makana mun ilum aing tak tumbu dan kan pungkane. Nah mencekung biasa berdemai tak tumbuh. Mon banyak ha, ini kan ini kan bisa mate. Begitupun ate mon banyak kelungakan, banyak kelunginom, mate mau buawas. Hmm. Karena itu maka pasanan e eh, wajib bagi orang pernikah. Puasa di dalam bulan Ramadan. Sebulan penting. Orang yang panikkan. Ke Mereka Kenyang meloloh. Banyak keluh esenat abuk. Ni keemuk si maksiat lah. Paling tidak. Nyece pun nyecega maksiat. Ini kita tangguhkanlah kenyang. Niku Facebook, Niku Instagram, dan lain-lain semacam. Moni Facebook kadang-kadang Niku berdepan dengan iccariitan kisah. Ani kau untuk pan kenyang, Nika Luk negur ya, nengak si maksiat deh, tampilan nengak tampilan maksiat. Lepas muncak tampilan maksiat negi buka ni. Negan ada kijakat di depan keli karena ate sekut kenyang atau ngekci kerabat kemaksiatan. Luk engkau negur ano, negur tayangan maksiat. dan lain-lain semacamah Tawabu Nasyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajiha Ma syabi'atu qattuh illa asaituh awamamtu bil ma'asyati setiap sengkok ada kenyang arak kening masyarakat lah maksiat rupas mun kenyang lah maksiat lah mun tak maksiat keng lah nyetje lah nyetje ke maksiat Kenyang boleh bernihunnya je. Selepas Allah kongku kemaksiatnya. Pas ningku kemaksiatnya dia. Pahang ngidingaki kemaksiatnya dia. Pahang ngecaaki kemaksiatnya dia. Pas Allah kau kemaksiatnya dia. Pahang makan tar kemaksiatnya dia. Ini kerana. Gala kaya kenyang nih. Maka Imam Syafi'i. 16 tahun nika tak pernah kenyang sekali. Tak pernah kenyang sekali. Kenapa pula? Saya pun Imam Syafi'i. Engkau tak kenyang sekali dalam masa 16 tahun dia. karena kenyang ria maberak kebetulan. maberak kebetulan. pertama efek kebetulan kapetan berak pas bedeng efek boleh ke ateh aden gheli wasi makeli de ke ateh baneh kun ke ben ke ateh ke akal ngefek ya Akalnya jentompol, jen hilang jen kecerdasan jen hilang. Akalnya jen tak cerdas, ngefek polaik mata, teh dungan beri, monteng lagi nyang, loloh, penyanggalu. Ngantuk biasa, awal yang mungkin. Tadi dengan malu loh guys. Maka nama nabi orang pernikah atau awi mesalah. Anak apa wai ko, wayu wayan. Eki kerana apu kah, minyak gelu, berde, berde. orang Arab beroda. Berdha. Banyak gelungakan. Ini waktu. Apakah? Kenapa mak orang yang banyak kadang-kadang. Sepuh atau tak sepuh. Bulan pasah, Pempa. Asawar. Kenyang geluh. Asawar. Sunasawar. Cuma cinyak minyak. Iyak. Sebab kelabuan sahur sebanyak pernikah, nikah pasanan ngajek ke melolo. melolong, ngantok melolong pasanan. Air kadang-kadang tak kuat ngantok sepu pas, tak kuat ngantok sepu. Dengamponlah orang yang pernikah berdana berdo, uh, ada najat kali. Kecerdasan jen keluar, ngantuk meloloh. Saya bade melarat, melarat. Aibade putih beruk, dan kadang benekun, badan tu seberuk mata na beruk, bulu kodan ni kau harus bulu bulu kodan ni. Takut saya dung meloloh. Ibadah-ibadah ni je lah karak ni ni ka. Kelih, je tak niatkan asa ibadah ni Malas Malah seka niat ni ka malah. Niat maksiat lah. Niat maksiat lah. Kadang nak kena satrim boleh diri pon tu. Je lah niat. Niat maksiat. Kok polan? Apa lah maka kok ketahagian ni ka. Si ketakian. Saat selaku ni, nak awal bisa jadi. Kenapa? Kelina ate, berak pasaran saya berak berak. Jadi berawal dari kenyang pun, saya ke pasaran saya berak berak. Karena apa? Dia nak berak. Cetak kencang ate, anak apa bulan? Kau lihat Gara-gara kenyang juga. Tentu Cuma lah harap saya ibadah buat Yang kita buat pun Imam Syafi'i Ilum kitab Al-Ulamidin Yusitung halaman sangat lekor الشبع تمند Sita مندو 16 Illa الا شبعت رحتها من ساعتي لان الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويقسي القلب ويزيل الفطنته ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العن العباده Kanyang kenyang mulai enam 16 tahun ni gak makin buan ni kecuali sekalian guna king tuli buang bi gula kenyangan ni ke. sebab kenyang ni kemak ber kabupaten maka li ateh ma kecerdasan medatang antok pas ma apes dek abe kangkui ai Nah dalam kitab ihya juga nang eh halaman petang pola enam ada bagi. لا تأكل كثيراً فتشرب كثيراً فترقدو كثيراً فتخسر كثيراً لا تأكل كثيراً فتشرب كثيراً Hei para murid orang esse ngarep pagi ridha Allah ngarep usul ke hadirat Allah Cek ngakan nyak mennyak ben ya Mun be'en ngakan nyak mennyak maka tekangi no mabbahwa Mun ngah karena banyak, ni nampak banyak. Teduh ngah banyak. Muntinglah teduh ngah banyak. Rogi nampak banyak, roginya banyak. Bulan pasah, kare sekon ni lah. Seimanfaataki. Tetapi kuncar kare berde keutamaan keutamaan, tapi tak lakonin pun keutamaan ni. pada Padahal pun benih bulan Ramadan pun, tak lakon apa segala. Akhirnya apa yang terjadi? Teka rogi na, rogi banyak. Rogi na, rogi banyak. Jadi awal dengakanlah. La tak kuluk kahiron, cengakannya banyak. Mengakannya banyak, fata shrobu kahiron. Nenom banyak. Dengan dengakan banyak, nenom banyak, fata dukudu kahiron. PKT dudung apa banyak segala. Ia mula dudung meloloh apa sih terjadi ya fatah. Saru kathiron, rogi banyak banyak. Bulan Ramadan, dudung sejajen banyak. Mas tenah, dudung sejajen segoni. Meninggale dari keutamaan epon. Bulan Ramadan, meninggale keutamaan bulan Ramadan mas tena. Sajan-sajan yang e orang yang e telah mencari hari-hari biasa. Ini e mencari bulan-bulan yang lain. Karena keutamaan itu e pun bulan Ramadan. Sebenarnya keutamaan kan mungkin tak lakukan fokusnya. Mencari pun pada neng-neng. Rogi. Maka menajunan itu e pun Allah. Ini e pun lapar. Ini malah. Tak banyak banyak minum, tak banyak banyak teh tung, malah tak banyak banyak rogi. Atau malah tak geli. Atau ni kebukal bersih, tak kotor. Kalau bencara, hepa lapar rabe ni. Orang ni kesekut lapar, teka a-a-a. Pekir ni jangan cerdas. Sengke ilmu yang pelik-pelik. Ilmu selos alos. Ilmu selum dalum. Pandek kebisi dijangkau kalau akal. Setepaan lapar orangnya. orang ni. Orang tepakan kenyang, tak mendalam pun. Berfikirnya tak sampai mendalam. dalam kitab, kitab al-mukhtar min al akhir seratus imam bishir al-hafi madhabu al-ju' yusuf al fuad wa yuritul al-ilmaddaqik lapar panika mempercayakan lapar panika mempercayakan dan mendatang ilmu selim dan lum tidak bisa ilmu selim dan lum ini kerabannya sebab lapar ilmu bekal saja banyak bekal saja mendalam ilmu cara berfikirnya juga semakin tajam Tinggalkan, cik sampai bita lebih. Nginum, cik sampai bita lebih. Ben Benpanikah menjaga cukin dan kekesihatan badan. betul sendiri. Ia dalam Al-Quran itu berbual. Wa kulu wa syarabu wa datus rifu. بنغا كان التي بن كبي واشربو بنغي نم التي بن كبي ولا تسرفو بنج اسراف Ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu wasyrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Hei nak potong Adam angkui hiasan hiasan nabang kapi ketika apa je kan? Dan ni masjid-masjid mana apa je kan? Fokus angkui. Cukup ngalak angkui pun rapon. Kamau. Angkui sepaling si pekus Sepaling si notopend Dekapetan Termasuk bernanamun Parlopak ni ke bernanasi potek Ni ke mana biapa je Atau encik kun Atau kun Mabukus dengan tempatnya jalanan meloloh. Mumpun madu baga matuah. Oh. Ngangkui, angkui, segus bagus. Kek madu baga pangeran. Banseroban, jagun ke pangeran. Eh, ma' jagun. Pangeran ni ke naban matuah. Tak ringgit pangeran matuah ya tapi ternyata orang nike lebih gede ayas ayas m angkui mun ma tu ke matu wat matu ga be kala ben ma tu ga ma tu allah maben serobben daga kita mandi ki baune ki arengin matuk Padahal mate bega matua nah mate bega pole kaleni gebuk be omro om masa mate bega allah taala bah be arengin pun belo ce lo ce kita pendekel lagi, korang ngaku-ngaku dekajunan itu. Penolong korang ngeparlu Kita kau tu meningkatkan ketipana pacarana madep dekazat semaha agung. Biar Allah tak layakkan, kaku inga kui syasan dari setiap asalat perkenak siwa ke angkui angkui sipagus setak si kotor ndik parfum angkui parfum parok om bauh madhabka allah wala selain ini kena wakulu ushbu ben ngakan di ben gap pi ushbu ben nginum ati ben gap pi termasuk hmm. edule eh, ngakan ben nginum cek ngakan ben nginum cek aneka resep kesehatan orang penyakit Tak sampai kita lebih bertelebat. Ni kata masuk resep kesehatan ni. Ngakan, kata ngakan. Nginum, kata ngainum. Kain kuncak kita lebih. Wala tusrifu. Biar Allah Ta'ala apa? Ni kaki itambahin wala tusrifu. Yang mana ni Al-A'raf. Ayat Talabulatung. Innahu la yuhibbul musrifin. Saya so, kena tak tahu tak senang. Ada orang-orang yang sempat lebih terlebih. Ini kita masuk. Resep kesehatan. Se Tertulis dalam Al-Quran. Ketika kesehatan. Kepada kapan ini. Kepada kuncinya. Kepada kuncinya. Kepada kuncinya. Kepada kuncinya. Kepada Encik terlalu kenyang. Encik terlalu berdek. Encik terlalu berdek. Encik saking. Orang yang pun dengan laki, Tabu penikah. Kulu wasyrabu walatusrifu. Teluk ni kawan. Yaktan orang ni tak putuskan dokter. Ini kata Buna Ulama Lau akhudan nasu bihadihil ayatih Mahtaju ila tabib Cikgu saya ingin orang-orang yang jadi Ngalak dekka ayat Kulu wasyrabu wadatu sirifu Nga kan Nginom takbita lebih Ya kata dia tak putus Kadokter Sihat melaluh Karena sumber Sumber dari sekapi dan penyakit, Arah bersumber dari kenyang, awalnya dari kenyang. Dari kenyang, kemudian bisa teti, hmm. Napa nyaman, emah lambung, neka, buah macam-macam bahasa ini. Neka berawal dari kenyang. Asyibak mamba'ukulli'illah, kenyang, sumber dari setiap penyakit sumber penyakit ini kekenyang jadi kangkui resep kesehatan atau penyembuhan Sepaling pas inggi panika tak ngakan kecuali abet tepan butuh ngakan mon ngakan tak sampai kenyang mon ngakan tak sampai kenyang ting leng age arasa nyaman mbus Aneka resep kesehatan paling ampuh, nika tak kere capuan penyakit kecuali penyakit pati. Nika capuan kita Al Jawahir Lu'lu'iah halaman 140. Pak Polo. Tiba-tiba ada setengah orang acabis. Dekat setengah ulama. Minta. Jangan. Apa yang terlalu dengan saya? Keajunan kiai. Umar akan saya. Kenapa? Yang berlainan ulama. Pertama. Yang kedua. Hikmahnya ahli hikmah. Yang ketiga Ibrina. Resepah. Orang-orang. Ahli kesehatan. Para dokter. Pertama. Ilmu ulama. Harik ilmu ulama'i kebala bansiqo. Mun be'en. Ba Enya tanya aki. Tentang sesuatu. Be'en tak tahu. Mujak tak tahu. Cik Omah tahu. Harik ilmu ulama'i. Mujak tak tahu. Patak kis kisah. Oh tak tahu. Orang onik. Tak onik. Patak kis. Mereka tanya kita tak tahu. Siapa orang tahu. Ini kenyamanan ilmu alamak. Kemudian. Hikamul hukamah. Hikmah. Hikmahnya ahli hikmah. hikmah nikah ilmu. Sesangat bermanfaat. Seberfaedah. Kenapa? Hikman ahli hikmah. Iza kun ta jali saqo min fa kun Mon ba'en. Along polong ban orang. Ba'en patut ti orang yang si paling tak pentah. Are hikamul hukama. Si paling tak pentah. Si paling ikham. Sepealing membisu, ketinga aja. Ada hukama, hikmahnya ahli hikmah. Muntalong polong ben orang, bukan patuti orang sepealing tak banyak bentar. Sepealing tak banyak bentar. Sebab mun be'en de tak patte banyak bentak, be'en se paling mabuhi, se paling egem, se paling tak bentak. Umpamane oreng jeriya, apenta se pak tepat, be'en termasuk giya, oleh giya. Sebab ande sing ngidinakin. Oleh giya ta orang oreng se bentak roah. Mumpah keleroh bentan orang roah, be'en selamat ketimbik. Tak narok salah. Saya tak bentar. Tak ada yang salah. Maka. Tidak ada cara. Bukan ada yang teruk oleh hikmahnya. Ahli hikmah. Bukan patut orang. Sepaling tak bentar. Mas berdua boleh. Resip kesehatan. Sepaling ampuh. Saya Para dokter ahli kesehatan be'an mun ngakanah be'an niche ngakan kecuali be'an ditero leputo ka aku ingakan mun la ngakan deki ce sampai ...ngerasaki nyaman mon lenga jadi ya buan dia la yanzilu bijasadika ghair marudil maut tak kira datang dak ke buan dak kecerata buan kecuali penyakit pate ji kun bas penyakit pate pun penyakit-penyakit lain insyaallah selamat pun bila benjarang anik mon tak lapar tak ngakan mon ngakan tak sampai kenyang Ratu Harun al-Rashid Kita mengumpul dokter ahli Dari berbagai neger Mendatang dokter dari negeri India Sepaling si top Pas ngalak boleh, ngunceng boleh dokter dari Rumawi Sepaling si top Nganjang boleh dokter dari Irak sepaling si top, sepaling si mahir, sepaling si ahli. Pas nganjang boleh dari Sawadil di Irak, dan kempennya, se si nganjang dokter, saya si top ngetop ke kapi. Dengan pola datang saya akan mempunyai nikah. Maka ada Ratu Harun ar rashid Ketua-tua pun. Kula mengenjang para ajunan setia je. tempat kain toh. Kuna keangkui. Nerangaki. tampah, Penapa tampah se? Tanpa penyakit di dalamnya, tanpa tanpa penyakit, Tidak ada efek samping. Tanpa sebisa si, mata ada penyakit. Anehkah? Toreh terang aki kapi ini. Akhir dokter-dokter, panikah. nikah? Engkisnya dari Hindia. Encik juga sederi Romawi. Encik juga sederi Irak. Encik juga boleh. Tentang resepnya. Tanpa obat. Yang paling mujarab. Yang paling najik. Yang paling. apa namanya mana. Sepaling. Pangan. Sepaling mangan. Saya bisa mata Matada Penyakit sama sekali Ini kesanan Saya Sawadil Erok ni kah Ini kesan lah Saya paling penter nih. Ini ke tak Saya tiba ini tanya Aki sampai. Ah, Metro sampingan ketipan apa Pak Dokter Sawadi? Beliau pas medhabu. Tanpa sepaling si hebat. serta si akan mengandung penyakit pole. Eki-pandika tak akan sampai terok. Sampai lapar. Pas ambu ngakan. Tepan menya menengahkan. Ambu ngakan. Tepan menya menengahkan. Setuju kapi pas. Dokter indiana. Oh. Oke okay, setuju. Yang rumawi. Oke okay, setuju. Yang dari Irak juga oke okay, setuju. Tepat ini kecil. Laka Eka sehat aslinya. Eka sehat. Orang yang apa Apasa Eka sehat. Dia kata, apa asal yang ku lengurangin? Nah, kan nih. Maka ni. Makanya Kus Sallallahu Alaihi Wasallam Ketuk oleh hadiah Dari Raja Mokotis oleh dia dari raja Mokokis antara lain tora -tor raja Mokokis sebagai tanda terima kasih Dekajunan dek pun kajing Nabi raja Mokokis kadin apareng aparing budak seahli si kesehatan dokter berpengalaman Negeri siapa lagi dekat jinan pun kanjing nabi pas kanjing nabi ni kau macam napa Nah apa parlo ni? Cireng gula ni ke pola termasuk gelombon orang-orang tak butuh. dekat dokter ini. Pola negara ini kita masuk Orang-orang yang tak akan Sampai lapar Men Tak tak sampai kenyang Maksud saya butuh, butuh. Dokter Saya butuh Pernah juga Pernah juga Saya kira dokter kepak peperangan Makan pasta Saya si. Entar sekali dokter nih. Tade orang yang sakit sekali. Biasa nama Nabi orang itu pernah perang nih kan rawan rawan penyakit nih kak penyakit nih kak. Dan kadang lo keben semacam. Jadi penyakitnya lo cipta cair yang lalanan era ara sampean Jadi rawan penyakit. Berini info jompo dengan tempat sekarang ini kapanasan. Deki, suasana ini. Kenapa Ilmu suasana, pikiran kurang nyaman, segala macam. sejukkan panik bisa mengefek, mempengaruh, Mempengaruhi. Mempengaruhi indaga kesehatan. Betul. Tapi ternyata tak ada. Tayangku ternyata dokter ini. Tidak karena saya nikah? Kelompok orang-orang, si tak ada er sampai lapar, mau ada er tak sampai kenyang. Ini kan resep resep kesehatan, tak makan kecuali lapar, mau makan tak sampai kenyang. Ilm kitab risalatul mu'awan. Awan belum pulau sangat. Ida buki. Cailana orang. Kangkui. Bisa sederhana. Ida lemkan ngakan. Sederhana. Ida lemkan ngakan. Iki pandika. Cara nasan Jadi ambungakan tepan tepang tepan nyaman. ngakan ambu pas. Aduh, berat lah karan ni. Berat. Kekan kun ni kecil ilmu dah punan. Muntak cik terun lah. Tak ngakan. Muntak cik terun lah tak ngakan. Muntin tepan ngakan. Tuliambu. Mulainkan ngerasa aki nyaman. E temun lah. Cik orang yang paling kata pancik, teron lah. E temun orang yang kata pancik, teron lah. Bagi mon le tak nampik kanan berarti kan kini kewon depak kebutuhan ngakan le tak nampik ka kanan mon ki duh kota tak tanya manung kada je mon kada taknya panje oh berarti kini, kini lapar, kengan. Lapar. Korang, kita ke kurang lapar kinan ki kurang lapar ki kurang kita pate depak kawa kita ngakan se iktisad sederhana Mungkin lemel le dengan munari tak ndak juk kotak kencang jek dengar kena dia oh munki bedetak kencang begitu kita kita jek lapar tak sangakan kada jek lakar mengakan ni mun la celak karena apa oi layaman ai le keteroen tek anapa siap ka akanan lah kada sepek tampek berarti kini ke depan gotong ngakan ya kan sederhana ngak kini Teti tak nakan kecuali tepan butongakan, tak tedung kecuali sangat ngantuk, tak benta kecuali sangat penting. Ini kata dua pun Imam Hasan Al Qaziz dalam kitab Al Qushairi Arisalatul Qushairi ya. Bunya al-amr ala thalatati asyia. A'la ta'kula illa inda al-faqah. Wala thanama illa inda al-ghalabah. Wala tatakallama illa inda al -dorurah. Tak ngakan. Kecuali tepan lapar. Sangat lapar. Tak nginom kecuali sangat ngant eh Tak tedung kecuali sangat ngantuk. Tak benda kecuali sangat ekputoh, sangat ekputoh benda. Bada seteng orang. Nek tengah pon lemak sanin kak keluarga na, bade dah ada Jangan ya, mulai kula tak tangak kanjeng. Berde erden, sobung mas, sobung de erden segali semakin ni kan. Mular macamana? Orang lelaki ni kan mular. Akhir, berde sihatannya. Bu, oh, sambian cak rengkun tak ngok tak mangki de erden gini. Kamat deka mular sambian ni. Saya sampai anak pun dah dewasa. Masak mular mungkin takde sepuluh dengar nikah. Pas aja buat. Bu. Kula ni ke tak nangis pola nak takde sepuluh dewasa. Na. Nangis gula ni ke nangis pola nak susah. Tapi gula ni ke nangis pola nak bunga. Mak bisa bunga. Engki. Berarti kula ni kan pun ledak pada buat orang soleh. Orang soleh ni ke lakaran cek lakar lapar melolong. Tetapi gula pas cek punga nak makan ni kap. Nika gula nyarapanin orang si soleh. Rang soleh ni ke tak pertengakan. Rang soleh ni ke lapar. Tetapi mangkan gula ni ke tak namukakan nak makan ni ke punga. Berarti gula ni ke pun lah sarapah daripada benar orang soleh. Nika seke punga gula sampai ikat tangis di kule, nangis haru benih nangis karena gula nih kesosha, benih kule nih lapar benih, nangis keperakan, pola nih bisa lapar berarti apa lebih senyirapanin orang soleh nih kesaya tangis kule, bagi orang sefaham kata Abu Sulaiman Ad-Darani Abu Sulaiman Ad-Darani kan tu majabu Etembeng-beng sengko abojeng semalam penting dari awal sampai ke akhir malam tapi sengko riya ngakan e waktu malam dia engko lebih senang Tak ngakar. napa yang lebih senang Sengkok tak ngakar. Walaupun Sengkok dia. Tak apa saja. Ilm semalam benteng, Tak apa saja yang Sunda maksudnya. Jadi menggugus Sengkok. Lebih bagus Sengkok dia. Ni keleki keakanan. Ke Itu penggugus Sengkok dia kenyang. Tidak lepasanan sampai. Aibadah badak Allah taala semalam penting. Ketika bepon Abu Sulaiman at-Tharoni la an atruka min asyai luqmatan ahabbu ilayya min an aquma al-laila ila akhirih. Onku monku sengko Ningkel ka kanan malam saompaan. Ada lebih fokus ini pun bukan Sengkuk Ria. Cukuh malam ibadah mulai di awal malam sampai ke akhir malam. Dari perkus orang nikah lapar. Tak kenyang. Muka-muka saus. Kalau bukan puasaan ini dalam bulan Ramadan dan kali itu. Bisa banyak manfaat dari ke abad. Bisa melembuk dari atas bisa ma subur dek bisa ma sehat dek kepaten ma sehat ke banyak manfaat-manfaat sekoleh amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi Alhamdulillah. Al al alamin allumusalla ala sidina muhammad ibn abdillah Wa masalahasi Muhammad wa alaani siddinamohamed na warrij ya maulana ya mujib ya hadirun habib ya alim ya ويا من الأرض بقدرته مدحية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضية ويا مقبلا ألاك نفس زكية ويا مسكن رؤب الخائفين وأهل البلية ويا من هوائي الخلق عنده مقضية ويا من نجى يوسف من العبودية ويا من ليس له بواب ينادى ولا صهب يوشى ولا وزير يؤتى ولا له رب يدعى والازداد على الحاج الى كرم وجوده على سيدنا محمد وعاله واعطنا سؤالنا انك على كل شيء قدير يا قيوم يا رحمن الرحيم اللهم اختم لنا بخاتمه السعاده واجعلنا من الذين لهم النعمه والزياده بجاه سيدنا صلى الله عليه وسلم الشفاعه وعلي وصحبه ذوي السياده وسيدنا الخضر عليه السلام وسيدنا الغوات العلم شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه للكرامة يا رحمة الرحمين يا رحمة الرحمين يا رحمة الرحمين يقضي هوائينا الدنيوية والأخروية ووفقنا الإصلاح النية بجه سيدنا محمد الخير البرية وألهمتي ذوي النفوس الزكية Allahumma yinna nasa'aliku bi anna nasyadu annaka antallahu ladhi la ilaihi illa anta al-ahadus samad al lam yirit, lam yurat, lam yiku luhukufan ahad Allahumma yajalna mahbubina, niqulubil mu'minin, yubashirna, balikna ila mati, wa shirisana Allahumma yukhari, rahbidhu wa rahmurrahmin, yabdi as-samawati, wa rahdiya, dan jalal wa ikram Allahumma yukhari nana fi durriyatina, wa talamidhina, wa wafiqhum li ta'atika, wa rizukna birrahum Allahumma yukhari nana fi ma'adal ma'ut, wa fi ma'adal ma'ut Allah barik lana fi ma'adhu fi ma Allah muridna ash-shahada was-sa'ada rahmatika ya arhamar rahimin waj'alna min ahli sa'adatik ash-shahada ya rahman kull shay'in wa rahimah ya rahim kull sarih al-maqribin uridukum 'ada alif bayna qulubina asbih lata baynana wahdina subul as-salam wa najina min dhulumatin lanur jannibnal qausyam Allah la minhu ma batana barik lana fi asma'ina wa basarinna qulubina azwajina wa dhurriyatina wa malina innaka at-tawwabur Wa jalanah syakirina li ni'matiq mutnina biha qabilih haqtimah alaina Allahumma zidna wa la tangkusna wa kirimna wa la duhinna wa a'adina wa la tahrimna wa aathirina wa la tuktir alaina wa wa radhina wa wa sallam Sallallahu alaihi siddhina wa muhammadin wa ala alihi wa sallam subhani rabbika rabbil azit amma yasifun Salamun alal mursali Ahlul bil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh